Real Madrid segera perpanjang kontrak Toni Kroos Kebersamaan Toni Kroos dan Real Madrid masih akan berlangsung lebih lama. Mantan gelandang timnas Jerman itu akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Selama hampir satu dekade terakhir, Kroos adalah pemain krusial bagi Madrid. Ia menjadi jenderal lini tengah Los Blancos di mana ia selalu tampil apik saat membela Madrid. Gelandang berusia 32 tahun itu, kontraknya akan habis di musim panas 2023. Alhasil mulai beredar sejumlah rumor terkait masa depan sang gelandang yang dikabarkan diincar sejumlah klub top Eropa. Football Espanya mengklaim bahwa Cross tidak akan pergi kemana-mana. Manajemen Real Madrid akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ogah berpisah dengan Cross karena sang gelandang masih dianggap krusial untuk Los Blancos. Performa Cross sejauh ini masih tergolong cukup stabil. Alhasil, ia masih jadi andalan Carlo Encelotti di lini tengah Madrid. Selain itu, ia masih dibutuhkan Madrid untuk menjadi mentor dari gelandang-gelandang muda El Real. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Real Madrid sudah mengundang agen Cross untuk membicarakan kontrak baru sang gelandang. Pihak Madrid siap memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Namun, kontrak baru itu dikabarkan durasinya tidak terlalu lama karena faktor usia Cross. Sementara pihak Senggelandang berharap mendapatkan kontrak yang cukup panjang, jadi kedua pihak berharap bisa mendapatkan jalan tengah dalam proses negosiasi itu nanti. Menurut laporan yang beredar, ada satu klub yang sedang ambil ancang-ancang untuk merekrut Tony Kroos di tahun 2023 nanti. Klub itu adalah Manchester United yang diketahui sudah lama ingin mengamankan jasa Senggelandang. Valverde bersinar di Madrid, Arsenal jangan sakit hati Fred Valverde menjelma dari gelandang tengah jadi penyerang sayap yang cemerlang di Real Madrid. Arsenal jangan sakit hati karena dulu gagal mendapatkannya. Federico Valverde dalam dua musim terakhir mencuri panggung. Dalam polesan pelatih Carlo Ancelotti musim lalu dirinya jadi gelandang tengah Real Madrid yang tangguh. Di musim ini, pemain asal Uruguay itu diplot sebagai penyerang sayap. Hasilnya memuaskan, Ferd Valverd kemas 3 gol dari 6 laga di Liga Spanyol sejauh ini. Valverd masih berusia 24 tahun. Kalau kata Ancelotti, sih, Valfert mampu memberikan energi besar di lini depan. Dilansir dari Mirror, tampaknya ada yang sakit hati melihat Fed Valverd bersinar. Dia adalah Arsenal. Tahun 2014, di era manajer Arsene Wenger, pria asal Prancis itu rupanya sudah memantau Valverd. Dikabarkan, baik Wenger dan pihak dari Valverde sudah sama-sama lakukan kesepakatan lisan untuk bergabung ke Arsenal. Akan tetapi, pihak klub justru tidak setuju. Pihak klub tidak menindaklanjuti keinginan Wenger untuk merekrut Valverde. Dua tahun kemudian Real Madrid datang, Los Blancos akhirnya merekrut per Valverde dengan harga murah hanya 5 juta euro. Valverde bermain di klub Akademi Castilla terlebih dahulu. Barulah di tahun 2018, Valverde menembus squad utama. Andai dulu Farford gabung ke Arsenal, bagaimana ceritanya ya? Madrid minta AC Milan pulangkan Brahim Diaz jika inginkan Asensio. Gara-gara tak mendapatkan menit bermain reguler dari pelatih Carlo Ancelotti, Marco Asensio mulai kesal dengan statusnya yang cuma menjadi pemain cadangan di Real Madrid. Gelandang asal Spanyol ini bahkan beberapa waktu lalu mengaku berminat untuk pindah ke Barcelona asalkan ia bisa mendapatkan kesempatan lebih sering bermain di lapangan. Kepindahan ke Barcelona inilah yang kemudian coba dicegah oleh manajemen Real Madrid. Dengan status Asensio yang akan bebas transfer pada Juni tahun depan, maka Madrid memilih untuk menguangkan Asensio pada bulan Januari besok. Kebetulan ada AC Milan yang sejak bursa transfer musim panas kemarin berminat kepada Asensio. Melansir laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Madrid diklaim terbuka untuk melepas Asensio ke Milan Januari nanti. Namun ada satu syarat yang diajukan oleh Madrid kepada Milan, yakni Rossoneri harus mengembalikan Benahim Diaz kepada El Real. Seperti diketahui, Ibrahim Diaz sedang memasuki musim ketiganya menjalani masa peminjaman bersama Milan. Madrid memandang dia sebagai solusi paling ideal terkait pengganti Asensio, dan mereka pun tidak perlu merogoh kocek lagi untuk mengisi kepergian Asensio. Terkait transfer tukang geling ini, maka Milan hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 17 juta euro untuk menuntaskan transfer Asensio. Jumlah ini didapat dari selisih valuasi Asensio dan Diaz jika mengacu pada situs transfer market. Harga jual Asensio sekarang ditaksir di angka 35 juta euro, sementara dia senilai jualnya berada di angka 18 juta euro. Akhirnya buka suara, Eden Hazard ngaku frustasi di Real Madrid. Eden Hazard akhirnya mengakui kalau dirinya mengalami frustasi di Real Madrid. Pasalnya, Kapten Timnas Belgia tersebut hanya menjadi cadangan dan sedikit mendapat menit bermain di kubu Los Blancos. Sejak bergabung dengan Madrid pada musim panas 2019, Hazard sejatinya langsung diterpa berbagai persoalan. Dimulai dari naiknya berat badan hingga rentetan cedera yang datang silih berganti. Pada akhirnya, hal-hal seperti itu membuat Hazard kesulitan untuk beradaptasi. Kini, ia hanya menjadi cadangan di Madrid karena sang pelatih Carlo Ancelotti lebih senang menggunakan Vinicius Junior dan Rodrygo Gogo sebagai winger. Ada masa-masa sulit karena saya ingin bermain dan saya tidak bermain. Saya merasa baik di Real Madrid. Saya hanya tidak mendapat menit bermain terlalu banyak. Sebut hazard dikutip dari Football Espanya, Minggu 25 September 2022. Ketika saya bermain, saya bermain dengan baik. Tetapi ini adalah situasi yang sulit karena saya ingin bermain lebih banyak. Sambungnya, Sepanjang musim kompetisi 2022-2023 ini, Hazard baru diturunkan bertanding sebanyak 4 kali dengan total menit bermain hanya 158. Ia menorehkan satu gol dan satu assist Melihat situasi ini, bukan tak mungkin Hazard bakal meninggalkan Madrid pada musim dingin 2023 setelah perhelatan Piala Dunia 2022.